Retakan seperti jaring laba-laba yang samar dengan cepat muncul di permukaan armor skalanya. Dan cahaya hijau yang menyelimutinya tumbuh sangat redup. Potongan-potongan kecil sisik terus-menerus pecah. Sebelum mereka digiling menjadi debu oleh tekanan di sekitarnya yang menakutkan. Lindong melihat baju zirah skala cepat hancur sebelum wajahnya berubah sangat serius. Namun, dia tidak panik. Meskipun tekanan dari lingkungannya menakutkan. Itu tidak mencapai tingkat di mana ia tidak punya pilihan selain mundur. Aku penasaran melihat betapa menakutkannya tekanan ini sebenarnya. Lindong tersenyum ketika sebuah getaran merobek tubuhnya. Pada saat ini, lapisan armor skala mengeluarkan suara retak. Sebelum pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Akhirnya, itu direduksi menjadi debu dan tersebar. Mengaung, menyusul disipasi armor skalanya. Semburan tekanan menakutkan yang tak berujung langsung menyerbu setiap inci tubuh Lindong. Segera, beberapa luka berdarah mulai terbentuk di tubuhnya. Suara mendesing, mengikuti gelombang tekanan yang menakutkan. Warna hitam misterius mulai meresap sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Lindong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi membran hitam bercahaya yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Pada permukaan membran ada lubang hitam mikroskopis yang tak terhitung banyaknya, yang berputar-putar dan memancarkan pulsa Deforing Force. Mereka melanjutkan ngarai dan melahap Nirvana Golden Key yang tebal di sekitarnya dan tekanan tak berbentuk itu. Petik 2. Jelas. Tekanan yang berasal dari kedalaman sungai Pil. Bukanlah sesuatu yang bisa memuaskan dengan kekuatan Deforing Sombong yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Sejumlah besar Nirvana Golden Ki menyertai tekanan dan tanpa henti memasuki tubuh Lindong. Di bawah menelan habis-habisan, cahaya keemasan di sekitarnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura yang berasal dari dalam Lindong mulai tumbuh dalam kekuatan. Setelah sepenuhnya menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, tekanan luar tidak lagi dapat menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Pada tingkat ini, Benjolan Nirvana Golden Key ini benar-benar akan sepenuhnya ditelan olehnya. Sifat dominan simbol leluhur yang memangsa sekali lagi ditampilkan dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat di kedalaman sungai Pil ketika cahaya keemasan terus tumbuh redup. Pada saat yang sama, suhu tubuh Lindung secara bertahap mulai naik, menyebabkan gelembung uap terbentuk di dalam air sungai yang sedingin es. Ketika air mulai mendidih, Fluktuasi Yuan Power yang perlahan menyebar keluar dari tubuh Lindung tiba-tiba berubah menjadi keras. Riak mulai menyebar tanpa henti dari tubuh Lindung sebelum sepenuhnya menghilang di kejauhan. Dari kelihatannya, kekuatan Yuan dalam Lindung dalam keadaan tidak stabil, dan keadaan yang tidak stabil ini merupakan indikasi kesusahan Nirvana yang akan datang. Dengan menarik dukungan dari Pill Riverhead Head Immersion, kekuatan Lindung telah meningkat memungkinkannya untuk secara resmi menyerang panggung lima Yuan Nirvana. Lindong diam-diam duduk di bagian bawah sungai Pil, saat Yuan Power yang kejam merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan tekanan menakutkan yang ada di sini tersebar oleh emisi, membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Apakah itu akhirnya tiba? Kulit Lindong berwarna merah cerah saat dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lega dan gembira di dalamnya. Dia telah menunggu hari ini selama beberapa waktu sekarang. Kesengsaraan panggung nirvana kelima bukanlah tugas yang mudah bagi kebanyakan ahli panggung nirvana. Namun, mengingat ketahanan tubuhnya, Lindung tidak perlu takut. Skill Green Heaven Materialist Dragon tidak hanya membuat kulit dan otot Lindung menjadi kuat dan tangguh. Bahkan organ dan visera dalamnya jauh lebih kuat daripada para ahli tingkat kultivasi yang sama. Sejak itu telah tiba. Biarkan aku mengalami betapa menakutkan kesengsaraan Nirvana kelima. Saat ia mengerucutkan bibirnya, Lindong membentuk segel dengan tangannya, sebelum menutup matanya lagi. Segera setelah itu, gelombang panas yang menakutkan muncul dari dalam tubuhnya dan memancar keluar. Suara berderak terbentuk ketika gelombang dahsyat menyebar ke segala arah. Bum-bum, kekerasan Yuan Power yang liar dan meledak-meledak dari tubuh Lindong menyebabkan air sungai di sekitarnya bergetar eksplosif. Sebaliknya, tubuhnya seperti pohon tua dengan akar yang dalam, yang tidak bergerak satu inci pun di dalam aliran air yang keras itu. Jelas, kesengsaraan Nirvana kelima lindung telah resmi tiba. Bagian bawah tangan sungai pil bergejolak keras karena fluktuasi yang disebabkan oleh lindung. Namun itu masih tenang dan tenteram di permukaan pil-over. Kadang-kadang, ombak akan membengkak menyebabkan Nirvanaki menyebar dan mengisi udara. Berbagai platform di sekitar Sungai Pil sekarang sepenuhnya diisi dengan orang-orang. Saat ini, Lindong sudah tinggal di dasar Sungai Pil selama 11 hari. Berita ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh Dao Sekte dan keributan yang dihasilkan jelas tidak bisa dihindari. Dalam Sekte Dao, akan selalu ada beberapa murid elit yang akan menjalani Pil Riverhead Immersion setiap tahun. Namun di antara mereka, jumlah waktu terpanjang satu bertahan adalah delapan hari. Dan beberapa orang ini tanpa ragu adalah individu yang paling menonjol dalam anggota sekte generasi muda. Namun kali ini, sebenarnya ada seseorang yang berhasil bertahan di dasar Sungai Pil selama sebelas hari penuh. Hasil ini jelas mengalahkan setiap anggota generasi muda lainnya. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan anggota generasi muda yang paling terkemuka saat ini. Ying Xiao Xiao. Apa yang membuat orang menghisap lidah mereka adalah bahwa, orang yang mencapai hasil yang begitu menakutkan, sebenarnya adalah murid baru yang baru saja memasuki daosek. Ketika berita ini menyebar, niscaya menarik perhatian dari mana-mana. Banyak murid datang setelah mendengar kabar ketika mereka ingin mengklarifikasi keraguan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Aula Desolate begitu hidup beberapa hari ini. Di peron yang paling dekat dengan Sungai Pil, berdiri banyak orang. Orang-orang ini telah membentuk empat lingkaran berbeda. Dan di dalam mereka masing-masing, berdiri seorang individu yang berdiri dengan angkuh. Ada tatapan dari orang-orang di sekitarnya yang terus melirik keempat orang. Pandangan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Alasan untuk ini adalah bahwa keempat orang ini adalah murid langsung senior yang paling terkenal dalam Aula Desolate. Berdiri di paling kanan adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot. Mengenakan pakaian abu-abu sepenuhnya, dia memiliki ekspresi tegang yang tanpa senyum. Dengan lengan lebih panjang dari biasanya dan menyerupai kera, dia memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini adalah murid senior besar dari Aula Desolate, Pang Tong. Orang yang paling dekat dengan Pang Tong memiliki tubuh fisik yang sama sekali berbeda. Dia kurus dan kecil, dengan mata penuh kecerdasan dan tatapan tajam sesekali. Meskipun ada sejumlah besar murid Desolate Hall yang dibangun dengan baik berdiri di belakangnya, aura mereka yang mengesankan tidak ada bandingannya. Dia adalah murid senior kedua dari Aula Desolate, Song Zhou. Di sebelah kiri Song Zhou, Berdiri seorang pria berpakaian merah gelap menunjukkan wajah yang dingin dan tegas. Tangan menyilang di depan dadanya. Dia dengan dingin menatap sungai Pil di kejauhan sementara tatapannya tanpa belas kasihan. Di sisinya, berdiri tongcuan dengan ekspresi canggung, yang tampaknya ragu-ragu mengatakan sesuatu. Kamu tidak berguna untuk apa-apa. Kamu membiarkan peluang memiliki perendaman kepala sungai Pil lolos dari tangan kamu. Lagi pula kamu benar-benar dipukuli oleh seorang pemula. Benar-benar memalukan. Pria berpakaian merah mengejek dengan suara dingin. Kakak Jiang Hao. Keterampilan sebenarnya lindung tidak lemah. Bisa dibenarkan bahwa aku kalah darinya. Tolong tenanglah. Jelas Tong Chuan dengan getir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Dan aku tidak perlu kamu mengajari aku. Hef. Dia mungkin terampil. Namun. Aku. Jiang Hao bukan orang yang mudah diintimidasi. Aku ingin melihat betapa sombongnya para pemula ini. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat senior yang besar. Kata Jiang Hao dengan santai. Mendengar itu, Tong Chuan hanya tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Sekering pendek Jiang Hao terkenal di dalam desolate hall. Menambah api. Insiden yang telah dinyalakan lindung terlalu besar yang bahkan membuat para murid senior langsung dari aula desolate merasa sedikit jengkel. Hei, kakak senior Jiang, pria baru ini sangat luar biasa. Bertahan di dasar sungai Pil selama 11 hari adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh kamu dan aku. Jika kamu ingin mengambil tindakan, harap berhati-hati untuk tidak menabrak dinding bata. Di paling kiri berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini adalah anggota termuda di antara mereka berempat. Dia adalah murid senior keempat dari Aula Desolate, Fang Yun. Dia adalah yang termuda di antara empat. Namun bakat dan kecerdasannya benar-benar menakutkan. Hanya setelah memasuki Desolate Hall selama dua tahun, dia berhasil mencapai tingkat kultivasi yang mirip dengan Tong. Heff, hanya dengan pengujian. Baru kita tahu seberapa cakapnya dia. Ini tidak diukur oleh bibir seorang pembicara yang fasih. Petik 2. Jiang Hao menatap Fang Yun dan berkata, Aku tidak akan berpikir bahwa kalian yang telah menutup diri untuk berkultivasi, akan tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya kalian juga memegang lindung dalam cahaya yang penting. Petik 2. Seseorang harus ditanggapi dengan serius jika seseorang dapat bertahan dalam perendaman kepala sungai Pil selama 11 hari. Haha. <tik> Ada kemungkinan bahwa para pesaing untuk Great Desolation Scripture tahun ini akan meningkat oleh orang tambahan. Fang Yun menggoda dan tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Pil River yang tenang. Dia bergumam. Di masa lalu, senior Zhou Tong hanya berhasil bertahan selama 12 hari. Tatapan Jiang Hao sedikit menyempit dan dia tidak menjawab. Namun tatapan itu secara bertahap berubah serius. Sementara itu berisik dan hidup di sekitar sungai Pil. Embusan angin kencang tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang jauh. Dua bayangan turun dari langit dan mendarat di atas pohon besar, sambil melihat ke bawah ke arah Sungai Pil di kejauhan. Dari penampilan mereka, orang bisa langsung mengatakan bahwa mereka adalah kakak perempuan senior Skyhall, Ying Xiao, Xiao dan saudara perempuannya Ying Huan, Huan Orang itu belum muncul, Ying Huan, Huan mengucapkan sambil menatap Sungai Pil. Tidak bisa menahan dan menggigit bibirnya, dia dengan kesal berkata, 'Tidak mungkin. Apakah orang itu benar-benar dapat mencapai hasil yang sama dengan senior Zhou Tong?' Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana orang itu bisa cocok dengan orang-orang seperti senior Zhou Tong? Petik dua akan lebih bagus jika dia tidak muncul hari ini. Jika demikian, hasilnya hanya akan sama dengan senior Zhou Tong. Jawab Ying Xiao Xiao dengan suara lembut saat dia berpegangan pada pedang hijaunya. Setelah mendengar itu, Ying Huan Huan melongo sebelum memahami maknanya dalam waktu singkat. Lindung telah menanggung semua ini karena tujuannya sebenarnya sama dengan tujuan senior Zhou Tong. Dan itu untuk sepenuhnya menyerap setiap bit terakhir Nirvana Golden Qi dari dasar Sungai Pil. Oleh karena itu, jika Lindung muncul ke permukaan sekarang, itu berarti bahwa dia hanya membutuhkan 11 hari untuk sepenuhnya menyerap semua Nirvana Golden Ki di dasar Sungai Pil. Di masa lalu, Senior Zhou Tong butuh 12 hari. Jika itu terjadi, hasil Lindong akan jauh lebih menakutkan daripada keberadaan seperti dewa yang ada di hati banyak murid Desolate Hall. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Ying Huan Huan tidak bisa membantu tetapi menggunakan gigi putih mutiara untuk menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana orang yang menganggap dirinya sempurna benar-benar dapat melampaui idola di dalam hatinya. Dia harus melanjutkan dan tinggal di sana. Gumam Ying Huan Huan saat dia memutar matanya. Ying Xiao Xiao menatapnya tanpa daya. Tepat ketika dia mencoba menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan cepat dan menghadap ke arah Sungai Pil. Di sana Permukaan sungai yang tenang tiba-tiba mulai menggelembung dan mendidih. Fluktuasi Yuan Power yang menakutkan mulai meletus dalam gelombang dari sungai Pil. Sepertinya masalah ini tidak akan berakhir seperti yang kamu inginkan. Ying Xiao Xiao menatap ke arah Pil River yang sekarang menggelegak dan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin yang sedingin es. Membiarkan jejak dingin itu menyerang hati dan pikirannya. Dia menggumamkan pernyataan ini dengan lembut.